In, dini. Ini, layarin ini nugas lek. Saya kesel aku baru. Ayo nengke nengko, puru nengke nih. Ayo lereng nengke nih, lereng kopi, mie susu. Mi Hahaha. <laughs> kamar dan di sini ada kolam. Ayo. Kita mau cek lokasi di Westlake. Westlake Family Room. Tuh. Nah, ini kunci cek di bawah. Di sini nih. Eh, kamarnya sini dulu. Ayo, kamar. Tenang. Itu ada apa aja? Itu ada kasur. Ada TV. TV. Dan di sini ada kulkas. Coba dalamnya apa? wow, roti. Roti. Konek apa nih? Sajian di sana ada apa lemari apa itu? Oh. Wow. Dan di sini ada brangkas. Tidak tahu ini brangkas apa oh, gitu Ada baju. Baju. Ini ini, ini ruangan apa, ih? Ini ruangan apa ya? Buka, buka wuuhh, kamar mandi wuuhh hmm. nyalainnya gimana itu ya? hah? Nyalainnya gimana? nyalainnya <laughs> awas, awas, awas Oh, oh, mati. oh mati mati, mati. Cek di sini dulu Oh mati. nggak ada air, mati ya? ngangkatkan ini lho ya hehehe <laughs> orang eh uh. hey, hey, hey. hey, sana, yang sana ada apa itu? kita ke kamar sebelah wah itu ada yang ini family room tempat tidurnya bisa tiga ada sandal juga ada sandal Ih, sandalnya dapat berapa ini dua, dua. Oh, itu ada kolam di sini viewnya kolam bisa nonton iwak dari sini Oh, ini tadi makan ikan banyak. Wih, makan ikan. Dan di sana ada sate yuk, yuk. Ini viewnya. Oh, itu ada kapal apa itu le? Oh itu ada kapal jualan sate keliling. qué rey ¡Quítalo, Lule! ¡Vamos, Lule! ¡Ja, mungkin enak tang mana orang ya pemancingan ya eh itu ini. Halo, ini, ini bukan Iya, iya ini ini sudah dibersih Bukan, bukan bukan. Kamar kita yang di sana. Nah, itu loh. Kamar kita itu, bukan nah, itu. itu. Salah tadi. Kan? Eh, itu, itu kok rumah ada kolam renangnya? Masaan itu loh. Itu udah ada free kolam renangnya. Nah, itu ikan-ikan yang kita makan itu tadi. Oh, benar. Nah, itu benar. itu. Benar, itu ini ada orang yang makan ikan. Ikan, kita bantuin makan. Jangan semua leh. Iya, jangan semua leh. Dua. Satu, eh. eh. hati-hati. Uh. jalan, jalan. udah Itu uh. uh. uh. uh. Ada ikan tangannya, tangannya. Awas tangan-tangan. tangga nih ya kayak di sini kurang huh? ya Oh, tak tuh. Posisi, posisi, eh, lanjutnya udah ini. Wa ini nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, di posisi nggak, nggak, posisi nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, yang basrek, nyusul ya, beslek ngeri neng sweet satu kamar tiga tiga satu. jalan kaki, malam itu ada leh musik. Leh musik ini di rest area risetnya. Jadi dari lobby itu masuk ke sini. Pokoknya ini asik di sini. Wah, mantap itu. Nah, kalian bisa nyanyi di sini. Nah.